dan, masya Allah, Ustadz Malaysia yang masya Allah yang sangat-sangat jenius ini, yaitu Ustadz Auni Muhammad, mengungkap kisah ini, guys. Dan tidak ramai, ya, Ustadz-ustadz yang tahu mungkin hal ini, ya kan? Mungkin ada, ada yang tahu, tapi tidak menyampaikan. Tapi di sini, Ustadz Auni Muhammad, ya, yang dari Malaysia, masya Allah. Ya, dengan kejeniusannya mempelajari sejarah dan juga arkeologi seperti itu ya teman-teman sekalian, maka banyak sekali yang terungkap ya yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin teman-teman baru tahu sekarang tentang kisah patung berhala yang tertanam di jeda ini. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, okay, jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe Tazkira Ustad. Oke. Okay. Dan sahabat-sahabat ini meneruskan legacy tapi bila masa makin berubah, bila masa makin berubah, sesuailah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang terbaik cuma tiga, ku, tiga kurun yang awal. Lepas tu mulalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Perselisihan tentang khilaf, perselisihan tentang pendapat, perselisihan tentang mazhab, perselisihan tentang aliran, perselisihan tentang kefahaman. Yang menyebabkan kita jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh membawa haluan tersendiri. Bahkan yang paling sedih walaupun kita ni masih lagi saudara sesama agama tetapi kita berasa kita paling betul, kita berasa kita paling benar dengan menohmah, mencaci, memaki perkara-perkara yang tak selayaknya untuk kita tuduh sesama saudara Betul, betul. Kita. Hak ni sama-sama kita ni. Hang kafir, hang munafik, hang fasik, hang tak betul, hang tersesat, hang teselewing, hang tu, hang tua, hang jebat. Bukankah orang luar agama, orang hak sama agama ni. Mudahnya kita Sebab tu ulama-ulama memperihalkan seperti kita ni duduk depan hakim. Semua ni duduk dalam kandang pesalaf. Ada okay. seorang hakim Kita semua duduk dalam kandang pesalah Untuk dihakimi dan diadili Tiba-tiba Bila hakim kata berhenti sekejap Dia nak pi ke tandas Seorang hak hadut sekali dengan kita Dia pun Dia pun mari duduk sini Ambil jubah hakim pakai, Teng-teng Sesak-sesak Teng-teng Salah Teng-teng Kafir teng-teng. Padahal dia ni duduk mana sebenarnya? Bawa ya. Eh. Padahal dia duduk sekali sekalingan kita untuk diadili dan dihakimi. Betul. Tapi dia ambil jumpa hakim sah dia mengadili orang lain. Allah. Dia terejah orang lain. Dia rembat orang lain. Sedangkan dia tu sama saja. Duduk dalam ni je. Dia lari sekejap menumpang. Jangan tuan-tuan. Baik. Kita tengok konteks yang kedua. Mengubati kebodohan itu lebih mudah daripada mengubati kesesatan. Nak berubat orang bodoh lebih mudah nak berubat orang sesat. Tuan-tuan percaya atau tidak? Baik. Kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni tak tahu, kita ni tak geti. Bila kita belajar, kita berilmu, kita bermaklumat, kita berpengetahuan, kita berinformasi, kita jadi reti, kita jadi tahu, kita macam jadi pandai. Dari jahil, nak jadi pandai boleh. Tapi daripada jahil, nak jadi cerdik, susah. Cerdik dan bijaksana ni, dia macam anugerah. Dia tak semestinya belajar tinggi. Ada orang tu tak tinggi pun belajar. Tapi Allah bagi, Allah kurna dia, otak yang cerdik, otak yang bijak. Tapi kalau kita selama ni tak tahu belajar jadi tahu. Jahil belajar jadi pandai. Pandai boleh. Tapi bijak dan cerdik tu memang anugerah. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi kalau kita dapat dua-dua, Alhamdulillah. Pandai pun kita, cerdik pun kita. Pandai pun kita, bijak pun kita. Bila sebut, mengubati kebodohan lebih mudah daripada mengubati kesesatan, tengok. Kenapa signifikan Allah turunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arabia. Kenapa Nabi dilahirkan dalam kelompok Arab-Arab Jahiliyah? Apakah yang dimaksudkan dengan Jahiliyah? Jahil ni oh bodoh. Lah, bodoh. bodoh ke bodoh. dulu. Dia tak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tak gerti berniaga tuan-tuan. Kalau dia bodoh, dia tak gerti berdagang. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab ni dah terkenal dengan perdagangan-perdagangan. Oh, dah terkenal betul, dengan, betul, dengan eh. jalur rentang ekonomi yang dilalui oleh mereka. Kan Al-Quran cerita, Rehlatas Shita, Rehlatas Saif itu sebelum nabi lahir lagi zaman nenek moyang nabi mereka dah ada rangkaian ekonomi dan perdagangan musim panas ada tempat musim sejuk ada tempat utara ada tempat selatan ada tempat Yaman ada tempat Syam ada tempat ni bukan orang bodoh ni ni orang hebat ni orang cerdik tapi apakah kebodohan apakah jahiliah yang dimaksudkan yang inilah yang kita nak bincang malam-lamam <coughs> jahiliah yang ada pada zaman Nabi Kita bimbang jahiliah tu masih bersemadi dan tersemat dalam hidup kita hari ini Allah. Apa yang dikatakan sebagai jahiliah ialah Dia tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup dia Hmm, okay. Dari sudut keagamaan dan dari sudut kehidupan Orang-orang Arab Jahiliyah selalu kita terbiasakan dengan kisah mereka ni menggemari mabuk-mabukan. Minum arak tak berhenti. Suka kepada minuman yang mengkhayalkan minuman yang memabukkan mereka. Lebih jauh mereka juga suka berjudi. Bertaruh itu bertaruh ini sampaikan dalam kitab sirah menyebut taruhan mereka yang paling hebat ialah isteri-isteri mereka Habis dah barang, habis dah benda, nak juga berjudi mereka pertaruhkan isteri mereka. Hebat mereka berjudi. Jahiliyah juga kerana kebiasaan berbohong dan menipu dalam kehidupan mereka. Allah. Jahiliyah juga bermaksud mereka pernah menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jahiliyah mereka juga suka merompak, suka mencuri, suka merampas hak milik orang lain. Jahiliyah juga dimaksudkan fanatik dan terlampau taksub dengan kabilah-kabilah dan suku yang diwakili oleh mereka. Kabilah kami lebih mulia daripada kabilah ni. Suku kami lebih hebat daripada suku ni. Mereka fanatik dan taksub. Allah. Bahkan lebih jauh ada di antara mereka yang mewariskan isteri masing-masing kepada anak lelaki mereka. Sedangkan hubungannya anak dengan mak. Tapi bapak nak meninggal, aku wariskan pasangan hidup aku, aku wariskan isteri aku kepada anak aku. Ini berlaku. Allah. Inilah jahiliyah. Mereka hidup bergelombang dengan dosa-dosa dan kebejatan sosial ini tanpa minda dan pemikiran mereka boleh nilai apakah yang mereka buat ni betul atau, atau salah, salah dalam hidup ha atau batil dalam hidup tapi dari sudut perniagaan dari sudut kehidupan mereka normal macam orang lain dan lebih jauh tentang akidah dan kepercayaan mereka percaya dah Allah tuan-tuan zaman jahiliah mereka percaya dah Allah mereka percaya Sebab mereka mewarisi pemahaman dan keagamaan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail yang disebut sebagai agama Hanif. Kepercayaan kepada Tuhan sudah sememang ada. Tapi apakah yang membuatkan mereka jadi jahiliah kerana mereka menyembah patung-patung berhala sebagai perantaraan, sebagai tawasul kepada permohonan, harapan dan permintaan mereka sedangkan bila munculnya berhala pada zaman pemerintahan Bani Khuza'ah bukan dari awal zaman Nabi Allah Ismail kepimpinan dan tampuk pemerintahan di Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum hmm. selang lama Bani Jurhum melakukan korupsi dan ketidakadilan maka saudara mereka yang datang daripada Yaman, Daripada keturunan Harisah bin Amr Muzaiqiyah. Inilah Bani Khuza'ah. Akhirnya mereka mengekstradisi orang-orang Bani Jurhum yang juga saudara sedarah dengan mereka yang berasal dari Yaman. Mereka rampas tampuk pemerintahan di Mekah. Oh. Jadi legasi pemerintahan seterusnya berada pada tangan pemimpin Bani Khuza'ah. Sampailah lahirnya. Amru bin Luhai Al-Khuzai dia pemimpin yang hebat suka buat baik, suka buat kebajikan, suka derma, suka sedekah, suka bagi orang makan suka bagi orang minum, bahkan dia digelar sebagai orang yang hebat ada yang menggelarnya sebagai wali dan ulama besar tetapi satu hari dia keluar menuju ke syam, lebih khususnya satu daerah yang bernama Balkok di Balkok itulah dia melihat masyarakat di sana suka menyembah berhala. Berhala tu, berhala ni, ukiran tu, ukiran ni, arca tu, arca ni. Sampai time dia nak pulang semula ke Mekah. Dia tengok dan anggap tu perbuatan baik. Dia minta sekok. Wahamailah, aku satu, aku nak balik ke Mekah. Kenapa dia menganggap perbuatan tu baik? Sebab bumi Syam adalah bumi para-para Nabi dan Rasul. Takkan bumi para Nabi dan Rasul buat benda tak elok. Dia anggap elok benda tu Sebagai tawasul perantaraan permohonan dengan Tuhan kita Allah. Dia buat wali satu patung. Patung Hubah. Patung yang terbuat daripada batu akik merah. Letak di dalam Kaabah. Musim haji letak depan pintu Kaabah. Di samping dua berhala lain, Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Nailah tu dua berhala Lelaki dan perempuan Semenaknya bukan berhala Orang betul tu hmm. Tapi sebab mereka bermukah Mereka berzina dalam kaabah Allah kutuk mereka bertukar jadi batu Allah. Lalu dua tu diletak Di samping patung hubal Habis tauah tujuh kali Piduk depan patung tu baca mentera ritual tu Minta macam-macam Ni kemasukan awal berhala Bahkan lebih jauh Orang yang sama, dia pergi gali pula berhala-berhala yang tenggelam. Yang banyak berada di kawasan Jeddah. Berhala-berhala hmm. ni sebenarnya datang dari mana? Datang daripada hanyutan banjir besar Nabi Nuh dululah. Oh. Halim orang tu, Wat, Suwa, Ya'ub, Ya'us, Nas. Duduk tertimbus di Jeddah. Dia pi dia gali-gali-gali, dia bawa ke bumi Tiham. Dan bagi, kabilah ni, kabilah ni, kabilah ni, kabilah ni kabilah ni hak kabilah ni hak ni, ni, hak ni. Okay. hari ni pun bagi juga satu nama tu hak ni, nama ni hak ni, nama ni hak ni, nama ni ambillah kamu berhala selcom berhala maxis berhala digi berhala tu saja jangan silap bahan nanti saja contoh contoh Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, Ustadz Auni Muhammad yang mengungkap kisah patung berhala yang tertanam di Jeddah seperti itu. Dan awal mula ya, adanya patung berhala di Mekah, Al-Mukarramah seperti itu. Dan ini baru tahu juga, saya guys, istilahnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Banyak sekali ya, kita kalau ngaji kepada Ustadz Auni Muhammad ini. Sejarah ataupun kisah yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Allahu Akbar dan semoga Ustadz Auni sehat selalu bahagia selalu dunia akhirat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya berjaya buat teman-teman semua ya yang bisa apa namanya ya hadir langsung kepada pengajian beliau ya masya Allah sangat-sangat seronok sekali dan kita saja yang virtual seperti ini yang via online saja mengaji kepada Ustadz Auni ini sangat-sangat menyenangkan sekali karena banyak pengetahuan baru yang kita dapat seperti itu sama halnya ketika sebelum Sebelumnya ketika kita reaction pasal Titanic Pasal istilahnya juga ada Freemason dan lain sebagainya Itu sebuah hal yang baru bagi saya Dan pengetahuan baru bagi saya Sehingga saya lebih tahu lagi bagaimana Starbucks dan lain sebagainya Allahu Akbar Terima kasih Ustadzani Muhammad Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini Yang selalu support channel ini juga ya Ketika saya upload video teman-teman nonton ya Terima kasih banyak dan terima kasih buat semua yang sudah share ya video-video saya ke sosial media teman-teman semua Jadi dengan share itu video saya semakin banyak yang nonton juga ya teman-teman sekalian Terima kasih banyak Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Saya Mabin diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh